Assalamualaikum Bapak Ibu Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua Ya, ketemu lagi dengan Obisop, Rajanya murah di Sidarja Murah tapi nggak murahan Ya, kali ini opi akan kenalin Klaster Darmo Permai Yaitu perumahan yang Terletak di Jalan Ahmad Yani Tegalsari, Sari Tersedia Tersedia unit rumah 3070 3670 4580 dua kamar tidur satu kamar mandi jalan kavling lebar 5 meter akses mobil bebas banjir dekat SMP SMK Tamtama Sidarja dekat pasar Sidarja Dekat ke Terminal Siderja, Selangkah ke Jalan Nasional Siderja Cipari, Skema Pembayaran, Cash dan Tempo, Tanpa KPR Bank, Syarat KTP dan KK, Angsuran Flat, Dalam dan luar negeri tentunya bisa kredit, Nah ini Bapak Ibu kondisi fisiknya ya, untuk ukuran garasi atau halaman depan itu, 4 meter kali 3 meter 50. Ukuran taman itu 3 meter 50 kali 300 kali 3 meter. Ukuran kamar tidur ini, 305, 3 meter 50 kali 2 meter 50. Nah ini tiga meter lima kali dua meter lima ya, tuh ada plafonnya, keren lah pokoknya ya. Nah kedua kamar tidur tuh sama ukurannya tiga meter lima kali dua meter lima nih kamar tidur kedua ya. 2 meter 3 meter 50 kali 2 meter 50 nah untuk kamar mandi itu 150 kali 180 kurang lebih ya Nah untuk taman belakang ini ada taman belakang ya keren sekali pokoknya 200 kali 350 Nah untuk dapur itu 300 kali 350. Nah, ini keren tuh ya. Tuh, jadi Bapak Ibu leluasa jadinya taman belakang bisa dirubah jadi dapur atau apa itu keren.